Halo guys, welcome to my channel Rin Oke okay guys, jadi hari ini aku mau bermain game yang namanya Animal Crossing Happy Home Designer, yaitu game 3DS Nintendo. Oke okay guys, jadi sebelum subscribe, uh, sebelum nonton, subscribe dulu guys ya, dan bellnya dibunyikan biar tetap uh, mendapatkan notifikasi pas aku upload video. Oke, okay, jadi kita bakal bermain. Jadi kita adalah karyawan baru dari Nuk Homes ya. Oke, okay, okay, jadi ini dia namanya Cenduk. Ini adalah bos kita. Oke, okay, jadi dia bakal uh, bertanya nama kita karena dia lupa, guys. <laughs> Oke, okay, jadi kita bakal mengetik nama kita di sini, guys. Oke, okay, aku bakal mengetik Rain Bubble. Oke, okay. ya sudah. Alkitnya okay. nama kita adalah Rainbow di game ini. Oke, okay. jadi sesudah itu dia bakal tanya benar, yes, right, benar. Ya. Benar. Hah, <laughs> Jadi uh, dia nggak lupa deh. Wah, nama kita ya tiba-tiba gitu. Oke, okay. jadi sekarang dia, dia tidak akan uh, begitu lagi, ya. Dia bakal berusaha mengingatkan setiap nama nama itu ya nama karyawan barunya yes I'm girl jadi dia tanya kita cewek kah iya aku cewek <laughs> yes yes yes yes girl of course oke okay, jadi dia bakal mm, jadi di sini dia bakal berpikir uh, muka kita jadi di sini kita udah bisa keriting muka kita jadi di sini banyak mata Ah, mata yang samping, mata yang slippy. Banyak banget guys. Jadi aku bakal pilih mata yang lebih gede dan lebih apa? lebih terang gitu guys ya. Dan di sini bisa ganti warna mata juga, guys. Dan di sini juga bisa ganti warna kulit kita. Yes. Oke, okay, akhirnya kita bisa ganti ke rambut kita. Di sini aku bakal memperbesarkan jadi kalian bisa melihat rambut apa saja yang ada, oke? Okay? nah guys ini banyak sekali rambutnya dan juga warnanya kita bisa ganti warna-warna sesuai dengan selera kita guys Oke okay. jadi aku lebih suka rambutnya yang merek dengan saya gitu tapi ini kan pendek kalau punya aku kan lebih panjang Oke okay, enggak apa, apa kita pilih yang ini aja nah warnanya aku lebih suka warna yang pink apa purple gitu guys kayaknya pink lebih bagus sih Oke okay. Jadi aku pakai ini aja guys. Oke, okay, jadi matanya ini, kulitnya ini, dan rambutnya ini. Oke, okay, confirm. Of course, this is what she look like. Yes. <laughs> kata bos kita. Oke. Okay. Yes. Ya, udah siap. Oke, okay, jadi senang sekali akhirnya kita bisa bekerja dan kerja di sini kita adalah seorang desainer. Wow, keren banget guys. Jadi di sini, ah, uh, Good morning, Bubble. Welcome to Next home Ya, yeah, jadi dia bakal introduce, dia bakal memperkenalkan diri kita kepada semua karyawan-karyawan yang ada di sini, guys. Oke, okay, jangan lupa like, subscribe-nya, guys, dan notification on nya guys. Oke, okay, jadi uh, di sini lebih cepat dia memperkenalkan satu per satu. Pertama, Lily. Oke, Lily. Hello, Bang. Nice to meet you, Bubble. Nice to meet you, Laily. Aku nggak ba bacanya Laily atau Lail. Gimana ya? Aku kurang tahu ya. Dia adalah, adalah seorang veteran dan dia udah lama kerja di sini. That. Di sini ada lucu-lucunya dia katanya dia tidak mengerti kenapa uh, dia selalu bekerja gini. Dia ternyata dia cuma bercanda, guys. Of course, know how everything's work. Now then, now next is our dog about town, Dickby. Hello Dickby. Hello Dickby. Nice to meet you. My name's Dickby biar patin Halo, ya halo is clean bubble yes dia sangat senang bisa bekerja bersama dan mempunyai project yang baru guys wow keren lebih serenity on our enthusiastic employees antusias guys jadi keren banget dan ini lagi satu namanya Lati <laughs> yes oh hi ja hi Lati Wow, jadi loti adalah profesional guys, dia di professional design. Wow, jadi kita harus banyak belajar dong sama si loti ini. Yes, nice. Nah, dia, jadi dia sekarang bos kita udah sibuk guys, katanya ada meeting. Oke, okay, jadi kita perkenalannya sampai di sini dulu dan kita bakal di uh, dikasihkan ke loti untuk melanjutkan pekerjaan kita. That boss of ours like complain about his busy schedule Jadi ternyata bos kita suka konten tentang Apa tuh schedule pekerjaannya Padahal dia nggak nggak gitu, enggak gitu, gitu sibuk pada dia Cuma pergi, pergi apa, minum, tea, minum teh siang dan bermain golf gitu guys <laughs> Jadi mereka sangat senang saat aku berkumpul dan uh, mengikut, Menjoin ke dalam uh, office ini ya, company ini ya apa namanya perusahaan ini guys jadi sini kita bisa uh, bikin desain sesuai dengan barang-barangnya ada guys wow keren banget kita bisa desain guys dan aku suka, suka banget sama desain itu guys jadi kita bakal belajar bersama latih yeah let's go wah jadi sebelumnya kita mendapatkan sesuatu dari Loti itu baju uniform baju seragam Perusahaan ini. Wow, keren banget aku jadi official perusahaan ini, ya karyawan-karyawan perusahaan Beshome ini. Oke, kita ganti baju dulu, guys. Wah, di sini keren banget, guys. Ini mesin jahit baju, guys. Kayak iya kan? Ini kayaknya mesin jahit baju, guys. Tapi belum bisa dipakai. Aku bakal lihat-lihat dulu, guys, Belum ganti baju. Ini apa? Oh, ini kayaknya yang ini mungkin laptop atau apa ya wah ada nih guys untuk apa tuh biasa pengiting apa tuh kalau kita steam rambut kan pakai ini yang panas-panas itu masuk ke dalam rambut kita terus ada asap-asapnya gitu guys <laughs> oke okay, kita ganti baju dulu guys oke okay, yes finally i'm a official employer yes oke okay, jadi sekarang kita turun bawah guys Udah gak sabar pengen lihat pekerjaan seperti apa di hari pertama kita Perfect kit, perfect fit. Wow, katanya keren, keren, keren Dan ternyata bos kita suka banget sama karyawannya Semua harus memakai baju seragam gitu guys ya Oke, jadi setiap hari kita harus memakai baju seragam Dan tempat gantinya di tempat tadi Oke, sekarang kita saatnya mulai desain Okay, jadi hari ini kita bakal belajar dari latih, kita belajar apa guys jadi ini adalah sebuah rumah asli yang orang tinggal, jadi kita harus hati-hati untuk dekorasinya dan uh, kamu pertama kita adalah cewek dan dia suka banget sama imut-imut, barang-barang imut gitu wah ini harusnya warnanya pink apa purple gitu kan ungu atau, atau pink gitu ya oke okay, jadi kita bakal belajar dulu belajar dulu gimana jadi, anak-anak harus buka dua box ini Oke, okay, kita bakal coba deh Oke, okay, kita bakal membuka box ini guys Oh, ternyata adalah sebuah sofa yang sangat imut Oh, the lovely actually won the clan's most prize Oke, okay. so, so, so. Jadi, wah, ini kita bakal Dia bakal mengajari kita gimana cara menyusunnya Mungkin ya Hmm, just lock furniture down in all my way and accept that to work so let me explain how to change the piece to do number ini aku kayaknya kalau baca nih bakal bikin ini ya uh, jadi kita mau gimana sekarang <laughs> aduh kenapa jadi gitu guys <laughs> oh salah ternyata yang ditekan bukan bagian ini guys yang ini yang di dibawa kotak ini oh ini ternyata cara nyusunnya oke oke oke ngerti ngerti ngerti <laughs> apaan sih tadi <laughs> ngakak oke okay, jadi sekarang kita belajar gimana rotasi uh, peralatannya oke okay, jadi kita mulai belajar gimana rotasi peralatannya yes gampang ta. gampang itu mah <laughs> sombong amat loh Oke okay, jadi sini kita belajar gimana untuk memindahkan ini ya yeah? It's time to fix this vision Oke jadi cara memindahkan uh, Udah siap Yes just like that now you know how to flash the orange furniture Like a bro Wow which you are of course But this room is going to need more than a single sofa before we can call it down. Oke, okay, jadi masih ada banyak yang harus kita lakukan. Enggak nggak mungkin tinggal sof cuman sofa gitu doang, kan? Haha, <laughs> easy peasy. Let's do it. Oke, okay, di sini kita bisa memilih. Um, oh, ada ini, guys. Ada tempat tidur, iya dong. Kalau nggak tidurnya gimana? <laughs> There you go. And then how you choose. Oke. Okay oke okay, jadi karena cuma satu ya terpaksa kita pilih yang satu ini aja guys ya oke okay, sekarang ada apa lagi kita bakal lihat oh oh, ada ini jam dinding guys Aha dan ada foto oke okay, kita bakal pilih jam dinding yang bawah aja yang bunga-bunga ini nah siap yes oke okay, i like it hmm ya yeah, ya yeah, ya yeah. Uh, oh sekarang wallpaper guys dan itu lantainya wallpaper dan lantai wah keren. Oke okay, kita bakal pilih wallpaper yang cocok dan lantainya. Jadi yang mana? Nih? Kita lihat dong di sini ada macam-macam wallpaper dan lantai. Kita pilih wallpaper dulu guys. Oh ini guys bunga-bunga. Oh, ini um no, ini uh, kuning tapi kayaknya pink nggak cocok sih kalau untuk eh uh, wallpaper Ini peralatannya pink kayaknya agak aneh. <guluh> Yellow sama pink gitu, guys ya. Oke, aku bakal pilih yang pink-pink aja, guys. Pink-pink. Ya, yeah, ini aja, guys, ini lebih simple tapi kelihatan lebih imut. Oh, Oke. Okay. Siap. look at that, do you see how you can change the room at small by changing the walls and floor? oke, okay, jadi sekarang saatnya pilih karpet guys cherry on top of a sundae <laughs> itu sundae tau kan, uh, Es krim itu taruh di cherrynya gitu wah, wow, kayak begitu gitu oke, okay, aku bakal coba-coba, kita pilih coba-coba dulu ya, guys ya ini, aku pengen lihat bisa sana, lihat dulu eh, langsung muncul gitu guys Yo, my dear A natural home design amazing now to turn uh, to round out the training oke okay. oke okay, oke okay, oke okay. okay, jadi di sini kita klik lagi nih apa guys kita lihat lagi guys di sini ada apa oh kalau jika nggak mau kita bisa buang ke tong sampah gitu guys Oke okay, there's one more thing you can use uh, ini by the way aku pakainya kan di laptop jadi aku nggak tahu gimana cara untuk mengganti posisinya aku belum ngecek ininya apa tuh kan? kipetnya gitu guys ya oke okay. oke okay, jadi sekarang saatnya kita utak-utik, kita belajar dijan sendiri kita bakal coba di sini aku bakal mempercepatkannya biar kalian gak bosan ya guys ya by the way jangan lupa guys like dan subscribe nya guys thank you so much dan iklannya jangan di skip ya guys ya thank you so much oke okay. Jadi karpetnya kayaknya kurang kurang oke okay. aku bakal ganti guys. <laughs> yang ini aja, yang Slavset. Oke, okay, yang ini aja. Nice. Oke, okay, dan floornya yang ini, mantap. Uh, masih banyak yang bisa dikasih uh, seperti meja makan, kursi dong. Harusnya ada kursi yang dua dong, double double. Ini ada yang chair Oke, okay, nice, mantap dan di sini ada apa lagi? oh di sini ada dressernya guys. oke, biar kalian lihatnya lebih jelas ya. ini guys. Uh, tapi kayaknya warnanya masih eh uh, oh, rotasi ininya. kita coba-coba ganti-ganti lagi. hmm. hmm. Eh, aku kayaknya kurang suka sofa -nya. ah banyak banget yang bisa taruh lampu dong oke okay. oke okay, gini nice um, wah ini ini ganti terus pindah pindah deh <tigo> karena kurang pas ya kurang pas wah kayaknya aneh banget kelihatannya <tigo> aduh mati jatuh nama kok kayak gitu guys namanya juga pertama kali pasti ada gagalnya guys oke okay, aku pengin ini dressonya Oops Oops, uh, aku ganti aja yang itu aku nggak mau lagi kita pakai dresser ini yang ini buang aja <laughs> oke okay, nice ini ada meja tulis uh, meja komputer gitu guys ya yeah, harus kitchen dong karena ada dining chairnya dan of course itu clocknya tadi udah oke okay, yang betul biasanya kan suka ada taruh di atas tempat tidur ada ini kan gambar gitu guys Oke, okay, kayaknya udah oke. Okay. ah tempat buku taruhnya di gitu samping. Oke, okay, nice. Kayaknya oke. Okay. Kayaknya ini sudah oke. Okay. Kayaknya oke. Okay. Aku rasa udah mantep. Uh, Ayo, udah ready please take another look. It seems you like you haven't placed some of the clan's furniture. Oh ya yeah, guys, kenapa aku buang tuh sofa? Itu sofa kesayangannya. Ais. <laughs> balikin alamat iya ini dong ini dong aduh kalau kayak gini aku harusnya harus ulang desain dong oke okay, kita ulang deh kita ulang <laughs> lagi ya nggak mungkin aduh kayaknya berantakan deh guys oke okay, ini kayaknya udah oke okay. uh, oke okay. ke sini nanti oke okay, pas uh, karpetnya karpetnya harusnya di tengah dong tengah tengah tengah dong iya yep. Uh, hadapannya, oke, kayaknya gini, sudah mantap yes nice oke, okay. biar lebih gampang ini ya, memasaknya <laughs> oke okay. udah, oh, ayo, done already? ya, aku rasa begitu aja sih <laughs> memang agak kurang bagus ini, eselene, assume you have done a fairly decent job plastic closer look, sorry ya kita bakal lihat hasilnya gimana dong guys wah berantakan guys <laughs> wah jadi lah kok ada dua jam alamat ya namanya baru pertama kali masih agak bingung guys jadi seperti ini hasil desainku di game pertama <laughs> di hari pertamanya oke namanya juga baru belajar, ya guys ya oke okay, semoga aja si Loti apa tuh tamu kita menyukainya yeah. oke okay. <laughs> jadi men gimana menurut kalian? <laughs> worst designer <laughs> wow look at this place i can't believe i get to live in such a lovely room thank you so much huh? oh did i forget to mention that this is actually my house? Oh ternyata tamu kita adalah si Loti, guys Dia membelinya tapi dia nggak punya waktu untuk dekorasi Jadi oh kasih banget dia cuma tidurnya di uh, pakai sleeping bag itu guys ya. Wah dia, kayaknya dia uh, puas dengan hasil desain kita guys Oke okay, jadi training kita pas Yeay nice Oke okay, kembali ke office kita guys Jangan lupa, guys, like, share, subscribe, and notification, notification on ya, guys. Ya, oke, okay. honest Jadi, uh, dia tanya, gimana dengan hari pertama kita? Kamu bisa uh, melakukannya dengan baik, ya. Aku sebenarnya uh, suka banget sama desainer, ya. Aku suka banget, oke. Okay. Jadi, dia senang banget karena kita menyukai peragaannya dan dia senang banget, dia impress banget sama hasilnya dan dia bakal uh, kita bakal belajar lagi banyak dari dia ya, dari Loki ya dan kita bakal mempunyai tamu yang lebih banyak dan dengan interior, eksterior dan uh, desain yang lebih banyak ruangnya lagi yes, yes, yes, yes, yes. oke, okay, jadi sekarang sebelumnya dia suruh kita uh, menulis daily report itu laporan laporan sehari-hari Oke, okay, jadi aku rasa video ini cara mainnya sih uh, gampang banget dan imut banget. By the way, aku suka banget sama semua peralatannya Cukup imut dan cukup itu. Tapi, menurut kalian gimana guys? Kalian menyukainya nggak? Oke, okay, jadi sekarang... Um, Video kali ini sampai di sini dulu guys. Jadi jangan lupa like dan komen di bawah gimana menurut kalian guys dan share ke teman lain. By the way jangan lupa ya jangan skip, ik skip iklannya kalau menonton videonya Rimbabu. Oke, okay, thank you so much for watching and see you on next video. Bye.